Muhammad Salah menjawab tantangan Sadio Mane untuk saling beradu kekuatan di final Piala Afrika 2022 Senegal yang sudah menunggu di final setelah mengandaskan perlawanan Burkina Faso tinggal menunggu pemenang antara Mesir atau sang tuan rumah Kamerun Pertandingan antara Mesir dan Kamerun berlangsung sengit mulai dari saling jual beli serangan lalu memanas hingga wasit harus mengusir pelatih Mesir dari pinggir lapangan dalam masalah itu, ofisial dari timnas Mesir pun mendapat kartu kuning karena dinilai terlalu keras memprotes keputusan wasit. Bintang Liverpool Muhammad Salah juga tidak luput dari panasnya pertandingan. Salah terlihat begitu emosional hingga berkali-kali memprotes keputusan wasit. Dalam pertandingan ini, Musalah tidak bisa berbuat banyak karena ketatnya pengawalan dan rapatnya pertahanan dari para pemain belakang Kamerun. Di 90 menit waktu normal, kedua tim masih ada dalam kebuntuan. Tidak ada satupun gol yang tercipta, dan pertandingan ini pun dilanjutkan kedua kali 15 menit waktu tambahan. Di babak tambahan waktu, kedua tim mengarahkan seluruh kekuatan. Mesir maupun Kamerun sempat mendapatkan peluang emas untuk memecah kebuntuan, namun dewi fortuna masih belum berpihak kepada kedua tim. Kebuntuan masih terus berlanjut hingga akhirnya pertandingan pun dilanjut ke babak adu penalti. Di babak penalti, nalti, Mesir Muhammad Shobi tampil berlian dengan melakukan dua kali penyelamatan. Sialnya, tendangan penentu pemain Kamerun justru melebar jauh ke kanan gawang, dan kemenangan pun resmi menjadi milik Mesir. Kamerun dipaksa mengakhiri perjalanan mereka dalam turnamen ini. Terlihat jelas kesedihan dan kecewaan dari para pemain, pendukung, dan salah satu legenda mereka yaitu Samuel Eto'o. Namun hasil ini akan menyajikan partai final di Daman antara dua penggawa Liverpool. Sebelumnya Sadio Mane sempat memberi pesan kepada rekannya di Liverpool, Mohamed Salah dan Nabi Keta. Saya punya pesan spesial untuk membaik saya, Nabi Keta dan Salah. Sayangnya saya tidak bisa bermain melawan dua tim di final, jadi saya harus bermain melawan salah satu. Sadio Mane yang bermain belas Senegal akan bermain melawan Nusala yang membela Mesir. Final ini akan menjadi sangat menarik, mengingat kedua pemain ini bergabung dalam trio membatikan Liverpool. Sejauh ini keduanya masuk dalam daftar top scorer Premier League. Dan kali ini Mane bisa benar-benar bermain melawan Salah yang pernah membuatnya kesal karena Salah tidak mau memperbola bola kepadanya. Dan dengan ini, Salah telah menjawab tantangan Setia Mane dengan melanggang ke partai final. Pertandingan final ini akan digelar Senin 7 Februari 2022 di Stadion Paul Bia Oleme Cameroon.